Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di dapurnya emet kali ini kita akan masak cilok Men -men, sekarang kita mau bikin e, ciloknya bahannya terdiri dari 600 gram tepung sagu atau tepung tapioka atau tepung aci dan 200 gram tepung terigu kita campur dulu Kita tambahkan garam, kaldu bubuk dan merica Lalu tambahkan air panas Yang masih mendidih ya Tambahkan air panas yang masih mendidih sambil kita ngadonin kita sambil didihkan air ya teman-teman Ini tambahkan air untuk merebus ciloknya nanti tuh mulainin kita didihkan air tambahkan daun bawang kita lanjut mulaininnya pakai tangan ini memang panas tapi ini udah mulai hangat nggak apa-apa ini pastikan tangannya bersih ya. Kita ulenin seperti ini, tapi teman-teman nggak -teman perlu sampai kalis ya. Yang penting sudah bisa dibentuk. Cukup se sebentar lagi lah ya. Tidak perlu sampai kalis, cukup seperti ini aja. Nanti kita isi nih airnya sudah mendidih. Sebelum kita masukkan e ciloknya, kita tambahkan dulu garam. dan minyak kita cetak seperti ini kita masukkan dagingnya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 Klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Ini udah naik, kita angkat sebagian yang sudah matangnya. Si ini besar-besar, ini untuk ukuran sesuai dengan selera aja, ya. Mau besar, mau kecil, untuk isian juga sama. Uh, Mau banyak atau mau sedikit itu tergantung dari selera kita Seperti ini teman-teman Udah matang ciloknya Nanti kita Bikin bumbu kacangnya Cilok ini bisa di Bumbunya bisa macam-macam Bisa kacang, bisa kuah, bisa saus Oke Sudah selesai Sudah selesai Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Eh, ini hasilnya seperti ini. Nanti di next videonya ada eh, tutorial bikin kuahnya, apa bikin bumbunya seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan eh, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.